Halo, saya Trisna Esa Juliana. Biasanya saya dipanggil Eca. Ya, jadi saya di sini magang itu membantu staf marketing komunikasi. Pekerjaannya itu antara lain membuat video, membuat konten-konten buat di Instagram atau di YouTube atau di Facebook. Ya, senang sih? Ah, ah, senang sekali karena menurut saya Asri adalah tempat yang um, positif dan di dalamnya banyak orang-orang positif juga. Kenapa saya bilang positif? Karena Asri tidak hanya membantu masyarakat uh, untuk di bidang kesehatan tapi juga membantu melestarikan hutan kembali. Yuk magang dan jadi relawan Asri.